<SILENCIO> Siapa kau ni ah? Macam je dia Lepas ni. Wei Minz, kita rehat dulu lah. Dah lama kita berjalan ni. Entahnya. Aku dah penat ni. Okey, okey. Eh, mana kemal? Entah. Aku rasa dia dekat belakang Adam. Jangan-jangan dia dah hilang. Tapi macam mana boleh hilang? Eh, semua salah kau. Ala. Apa salah aku pula? Aku tak pernah sedih hilanglah. Dah, dah, jangan gaduh. Sekarang ni kita kena cari Akmal. Eh, apa benda kat kaki aku ni? Ah, bola aku. Ada ba, Adam. Pergi Adam, cepat. Ah. Uh. Enggak, eh, tolong sekali. Tak kau nak tengok je. Aduh, apa la ni. <San> tolong aku. eh <San> Ah. <San> <San> <San> Ish, tengok sekarang Adam pula hilang. <San> Sorry lah. ni semua salah je. Apalah orang duo ni. Sembang je lebih, tapi tak tolong pun. Sekarang kita kena cari Akmal dengan Adam. hehe budak mentah eh data apa pula ni